Halo semuanya, aku Ian, baik-baik bersama aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan super creepy yang terekam di sekolah. Dan kita udah sampai ke part 4, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah. So, langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Ghost hunter dari Cina bernama Xiaolong datang ke sebuah gedung bekas sekolah yang terkenal sangat angker. Xiaolong datang ke situ ditemenin sama dua temannya Dan pas masuk dari kejauhan mereka ngeliat ada sebuah patung manekin yang biasanya ada di ruang laboratorium sekolah. Awalnya mereka itu nggak mikir apa-apa cuman ngerasa aneh aja kenapa patung manekinnya itu kayak berserakan di lantai. Mereka lanjut masuk dan eksplor lagi di sekolah itu dan nemuin sebuah piano tua. Pianonya udah rusak dan gak bisa bunyi sama sekali. Setelah mereka di dalam situ cukup lama dan gak nemuin kejadian aneh, akhirnya mereka punya ide buat ninggalin kamera di dalam situ, menghadap ke arah piano, dan manekinnya dia pindahin di samping piano itu. Mereka keluar sambil nungguin di dalam mobil. Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Tiba-tiba kepala patung manekin itu bisa noleh sendiri. Dan ini creepy banget menurut gue. Selain itu juga ada sebuah lampu neon yang tiba-tiba jatuh dari plafon. Dan terakhir kalau kalian perhatiin ke arah kaca yang ada di belakang piano itu, di situ kelihatan ada siluet kepala anak kecil yang kayak ngintip nempel ke arah kaca itu. Sosok kepalanya itu warnanya pucat banget dan gak terlalu kelihatan jelas. Semua video yang tadi itu direkam dan disiarkan live di internet oleh Shaulung. So, pastinya menurut gue bakalan sulit banget untuk memanipulasi video kayak yang tadi. Seorang YouTuber bernama Chris masuk ke sebuah gedung bekas sekolah bernama Central High School di Cleveland, Ohio. Sekolah itu dibangun tahun 1940-an dan ditutup tahun 2013. Chris ini skeptis dan sama sekali nggak percaya sama paranormal. Tapi Doi justru lebih takut sama orang-orang yang mungkin tinggal di dalam gedung sekolah tua itu. Dan pas Chris coba buat turun tangga yang ada di dalam sekolah itu, Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Berkali-kali kedengeran ada suara benda yang cukup keras Mungkin mirip kayak suara kursi atau benda besar yang diseret atau digeser ke lantai gitu Dan bahkan di video yang kedua kalian bisa lihat sendiri Ada sebuah benda yang dilempar dari atas dan jatuh persis di depan Chris Seolah kayak ada sesuatu atau seseorang yang coba buat ngusir Chris keluar dari gedung sekolah itu Akhirnya setelah kejadian yang tadi, Chris cabut dari situ, pulang dan upload videonya seperti biasa dan abis video ini diupload, banyak viewers Chris yang ngerasa kayaknya di video Chris tadi ada sebuah penampakan yang sama sekali nggak doi sadarin. Ada sebuah bayangan hitam yang kerekam kayak ngintip di balik tembok di ruangan loker. Chris, sama sekali nggak sadar sama penampakan itu. Dan terus masuk ke ruangan itu. Tapi kalian bisa lihat sendiri, disitu sama sekali nggak ada orang. nggak ada siapapun. Dan kalau gue zoom, sosok yang tadi itu nggak ada warnanya sama sekali, cuman hitam doang. Padahal, kalian bisa lihat ya, tembok yang posisinya jauh di belakang sosok yang tadi, itu aja masih kelihatan warnanya. So, menurut gue aneh banget kalau sosok yang tadi sama sekali nggak kelihatan detailnya. Buku -buk. Gue santer dari Meksiko bernama Crisel coba buat masuk ke sebuah gedung sekolah yang terkenal angker. Kalau yang sebelum-sebelumnya gue bahas adalah gedung sekolah yang udah terbengkalai dan ditinggalkan, sekolah yang didatengin Crisel ini masih dipakai sampai sekarang. Menurut kesaksian pegawai yang kerja di situ, kalau pagi pas Doi ngebersihin ruang kelas, Doi itu sering ngedenger ada suara-suara yang sumbernya tuh gak jelas. Dan bahkan beberapa kali Doi itu ngerasa kayak sekelibat ngeliat ada bayangan hitam. Dan salah satu sosok yang terkenal menghantui sekolah itu adalah sang pendiri, yang sekaligus juga guru. Katanya guru itu tewas di salah satu ruang kelas yang ada di sekolah itu. Crystal coba buat masuk ke ruang kelas di mana tempat guru itu meninggal, dan coba buat komunikasi sama sosok yang ada di situ con mucho enojo como nos contaba la señora Isabel ¿por qué no lo sabemos? Pero sí de verdad a mí me gustaría pedir algo una manifestación de su energía si es que él estuviera aquí de verdad sé que estoy jugando tal vez con fuego pero nadie entra aquí de noche yo estoy haciéndolo hoy porque quiero saber ay se escucha algo ¿se escucha? Tiba-tiba ada sebuah kursi yang bisa gerak-gerak sendiri. Krisel sama sekali gak tahu, kok bisa kursi itu gerak-gerak kayak di video yang tadi. Tapi Krisel gak takut dan doi lanjut masuk ke ruang kelas yang lain. de verdad, es como si Eh, hubieran niños no sé, el alma de un niño o de varios niños porque tal vez uno de ellos o varios que vinieron porque es una escuela muy vieja ya perdieron la vida y puede ser también que ellos eh, vengan aquí por... ¡Ay, ay, Pero, ay, vente, ay, no, ay! se, se movió! Ay. ¡Se movió este libro! ¡Ay, no manches! hijos se acaba de mover! No, vente, vente, vente, vente, ¡Vente, vente! ¡No hay que ¡No hay que tocarlo! Di sini ada sebuah buku paket yang tiba-tiba bisa geser sendiri pas Crissell coba buat mendekat, padahal sama sekali gak ada yang megang buku itu. Dan terakhir, sebelum Crissell closing videonya, doi sempetin buat coba masuk ke ruang perpustakaan yang ada di sekolah itu. Ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di depan Crisel di belakang pintu teralis besi yang ada di perpustakaan itu. Crisel coba buat kejar sosok yang tadi, tapi ternyata pintu teralis besi itu terkunci. Dan pas Doi coba buat lihat ke arah lorong, sosok itu udah nggak ada. Hitam. Seorang pekerja sekolah bernama Brett ditugaskan buat ngebersihin sekolah abis senior prank day. Sekolah itu keadaannya berantakan banget dan Doi coba buat foto lorong sekolah itu. Tanpa Brett sadari, seolah kayak ada sebuah bayangan hitam yang bergerak mendekat ke arah Brett di dua foto itu. Sosok itu muncul persis di depan tangga naik menuju loteng. Malam itu Doi jadi ngerasa parno, Doi mulai ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari loteng sekolah itu. Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam. If you could uh, hear that but that's footsteps above me and I'm the only one here and uh, there's only one way to get up there okay. Okay, it's about 4.30, and I'm by myself. There's only one way to get up there, though. And you can tell with all this stuff that's messed up, the seniors did there. senior prank, senior sneak. Okay, I see, but there's only one way in there to the attic, and that's locked. And I remember locking that, and there's no other way in there. Banyak banget kedengaran ada suara-suara kayak sesuatu yang berlarian di loteng sekolah itu. Brad sama sekali nggak tahu yang tadi itu apaan. Apakah benar ada hubungannya sama sosok hitam yang terekam di foto Brad sebelumnya? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma seekor rakun yang aktif banget lari-lari di loteng sekolah itu. Bisa. Sekelompok ghost hunter dari Jepang diminta viewersnya buat datang ke sebuah desa yang udah ditinggalin sama penduduknya. Desa itu bernama Desa Sabukawa di prefektur Miyazaki, Jepang. Lokasinya ada di kaki gunung dan aksesnya sangat sulit. Mobil sama sekali gak bisa masuk dan akhirnya mereka putusin buat jalan kaki masuk ke dalam desa terbengkalai itu. Karena desanya cukup luas, akhirnya mereka bertiga putusin buat mencar aja dan bawa kamera masing-masing. Dan balik lagi ke meeting point awal setelah 30 menit. Jadi setelah 30 menit mereka janjian buat ketemu lagi di titik awal. Nah, salah satu di antara mereka yang bernama Gacan, pas eksplorasi nggak sengaja nemuin sebuah gedung yang dulunya bekas sekolah. Doi coba buat masuk ke dalam situ. Oh, tidak. Hmm, tidak. Hmm, てるえええは誰<笑> pas gacan baru ada di pintu masuk gedung sekolah itu tiba-tiba kedengaran ada suara langkah kaki yang kayak berlari cepet banget ke arah gacan Doi sama sekali nggak tahu suara itu sumbernya dari mana karena Doi sama sekali nggak ngeliat ada orang di situ nggak lama kemudian kedengaran ada suara lain yang cukup keras kayak benda yang dibanting karena masih penasaran akhirnya gacan coba buat masuk ke dalam gedung sekolah itu oh nani Terima kata, ya. Mereka memang ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, So karena waktunya udah 30 menit, akhirnya Gacan putusin buat balik ke meeting point nemuin temen-temennya. Mungkin diantara kalian ada yang mikir, ah bisa jadi yang tadi itu cuma teman-temannya aja. Karena emang temennya gak kelihatan di kamera. Tapi ternyata dua temen Gacan yang lain itu juga lagi bikin video di waktu yang sama di dua tempat yang berbeda. So pastinya suara langkah kaki dan suara benturan benda yang tadi bukan dari temen Gacan.